sudah didapatkan, kan Mempertahankan itu lebih sulit daripada mendapatkan. Betul, Bu. Mempertahankan lebih sulit dari mendapatkan. Iya, ngejarnya mati-matian, sudah didapatin. Eh, kasih. Ya.